Papi, hari ini kan anniversary pernikahan kita, kita rayain di hotel Cleo Basuki Rahmat ya Ya udah, aku booking sekarang ya pi. Good morning, Cleo Hotel Basuki Rahmat, Dinda speaking Aku mau reservasi untuk hari ini ya, atas nama Bapak Kevin, owner Kripung Food and Snack Ya Ibu Kevin, Ibu sudah ada story di sistem kami Aku mau kamarnya dibuat spesial ya, karena hari ini Aniversari kita Satu jam lagi Kami dateng ya Baik ibu Akan kami berikan spesial Di hari spesial ibu dan bapak Kevin Hari ini ada spesial geng Salah terangkan Cinta ada cinta di hari oh, Walaupun Happy Anniversary Mami, ada cinta di hariku karena kita tunggu dengan cinta.